channel Oke kawan-kawan sebelum kalian nonton tanya bantu kami subscribe dan like agar kami lebih semangat kedepannya oke Oh, my God. Tadi sampai.